apa dah bacaan iman tuan-tuan. Bacaan iman ni bukan sebarang baca tuan-tuan oi. Baca yang diberi kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan baca ciptaan mana-mana kelang mana-mana. Baca ini Nabi sendiri bagi. Untuk nak bajakan iman kita dibajakan dengan amalan-amalan dibajarkan dengan ibadat-ibadat barulah iman akan subur tuan-tuan iman akan subur apabila kita membaca dia iman akan subur apabila kita letak dalam iman tu baja -baja baja itu baca-baca dan baca itu baca yang disediakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Subhanaka la'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri wahlu uqdata min lisani yaqqahu qawli Wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshul Azim yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Muttaqin Barisan ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid Tuan-tuan dan puan-puan adik kakak sekalian Pertama-tama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Kerana pada malam ini kita dipertemukan di rumah Allah di malam Jumaat sayyidul ayyam ini dalam rangka kita menyampaikan sedikit sebanyak ajaran-ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam hidup kita ini manusia yang beramal dengan amalan-amalan yang ditunjuk dan diajarkan oleh Nabi adalah manusia yang menggunakan modal hidupnya yaitu umur dengan melakukan perkara-perkara yang cukup baik kerana keuntungan hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan ialah dengan amalan tuan-tuan dan puan-puan Allah berikan kepada kita orang-orang Islam dan beriman satu ni'mat yang paling besar yang ni'mat ini tidak diberikan kepada seluruh dan kesemua hambanya malah diberi kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja. Taukah tuan-tuan apakah nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada kita? Ianya tidak lain dan tidak bukan ialah nikmat iman. Iman Allah tidak beri kecuali kepada orang-orang yang ia kehendaki. kita tengok di dalam sejarah hidup Nabi walaupun insan-insan ini hidup sama dengan Nabi hidup di bumi Makkah sama dengan Nabi tapi ada insan yang Allah beri kepada dia nikmat iman seperti Sayyidina Abu Bakar ini sediq radiyallahu anhu Allah beri kepada Sayyidina Abu Bakar ini ni'mat iman Sayyidina Abu Bakar jaga iman yang Allah beri Sayyidina Abu Bakar didik iman yang Allah beri dia jaga sesungguh-sungguh hati kerana ini adalah ni'mat yang paling besar yang Allah beri kepada manusia segala amalan kita akan dikira oleh Allah akan diberi oleh Allah sekiranya kita beramal berdasarkan kepada iman innal ladhina amanu wa amilu salihat sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia melakukan amal-amal saleh kainatul hujunatul firdausinuzulah maka adalah bagi mereka syurga yang paling tinggi sekali yang Allah tawarkan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal ini yaitu syurga jannahul firdauslah Tempat tinggal mereka di akhirat gelap. Alhamdulillah, Syedina Abu Bakar menerima iman yang Allah beri. Dia jaga iman dia, dia didik iman dia, dia baca iman dia, sehingga iman ini menghasilkan hasil-hasil yang tidak dapat dilakukan kecuali orang yang beriman. Manakala seorang hamba Allah lagi yang bernama Abu juga. Tapi hat tadi Abu Bakar. Hat ni Abu Jahal. Abu juga. Allah tak bagi iman kepada dia. Walaupun dia hidup dengan Nabi. Dia kenal Nabi. Daripada kecil dia kenal Nabi. Tapi Allah tidak beri iman kepada dia. Akhirnya matilah Abu Jahal dalam keadaan kufur Tuan-tuan berbalik kepada kita Iman kena jaga Kita nak masuk syurga dengan iman Kita nak senang dalam kubur dengan iman Kita nak senang di padang mahsyar dengan iman Kita nak meniti di atas titian serap dengan iman Iman ini kena jaga Iman ini ibarat benih yang Allah bagi kepada kita. Dan Allah letak benih ini tuan-tuan. Bukan di kepala. Bukan di mulut. Bukan di mata. Bukan di telinga. Bukan di badan. Tapi Allah letak benih iman ini tuan-tuan di mana? Dalam hati. Ala wa inna fil jasadimudghatan iza saluhat saluhal jasad kullum ingatlah di dalam diri manusia itu ada sejenis daging apabila elok dia eloklah dia apabila rosak dia rosaklah manusia ala wahyal ketahuilah daging yang aku maksud tadi ialah hati di situ Allah letak iman tuan-tuan jaga iman ni kena berbaja dia selalu. Benih ni tuan-tuan <tuh> Kalau elok lagu mana pun benih tu. Tapi kalau tak berbaja dia tak berbuah tuan-tuan oi. -tuan, <tuh> Tanam benih durian yang hebat sekali apa nama pun tak tahu. Takulah, noi. Tapi kita tak berbaja, kita tak jaga dia, dia tak mengeluarkan hasil iman kita begitu juga kita tak jaga dia tak baja dia dia tak mengeluarkan hasil apa dah baja iman tuan-tuan baja iman ni bukan sebarang baja tuan-tuan duit -tuan. baja yang diberi kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan baja ciptaan mana-mana kelang mana-mana baja ini nabi sendiri bagi untuk nak bajarkan iman kita dibajarkan dengan amalan-amalan dibajarkan dengan ibadat-ibadat barulah iman akan subur tuan-tuan iman akan subur apabila kita buh baja dia iman akan subur apabila kita letak dalam iman tu baja-bajar dan baja itu baja yang disediakan oleh jenjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dia akan berbohong tuan-tuan. Kalau kita tengok ada manusia satu cerita apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk menyumbang duit ringgit bantuan untuk Nabi nak menyediakan bekalan-bekalan peperangan maka sayidina Umar orang yang pertama sekali datang dia ambil harta dia yang ada dia bawa mai dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inilah harta saya yang saya nak beri untuk jihad fi sabilillah Nabi tanya Ya Umar Ma khalafta wara'aka Min malika wahai Umar Apa yang kamu tinggal Li ahlika wara ma khalafta min wara'ika Li ahlika Ya Umar Apa yang kamu tinggai harta kamu Kepada keluarga dan anak-anak isteri kamu kamu bawa harta ni hantinya apa kat mereka? Senina Umar jawab. Khalaf tu lahum nusbah maili. Saya tinggal kat Depa. Sebahagian daripada harta saya. Separuh harta saya, saya bawa mai Untuk jihad fisa bilillah. Dan sebahagian lagi. Saya tinggal untuk anak isteri saya. Dia tak fikir panjang lah. Balik ambil terus. dosa set. Saya Abu Bakar buat main. Dia mai semunyi, semunyi, semunyi, semunyi. Serah kepada Nabi SAW. Nabi tanya saya Abu Bakar pula. Ma khalafta wara'aka li ahdika ya Aba Bakirin. Hei Abu Bakar. Han tinggai apa harta hang ke anak hang ni. Dia kata. Saya tinggal kepada mereka Janji Allah dan janji Rasul Allah berjanji Orang yang infak hartanya Dia akan beri pahala yang besar Dan keluarga yang reda dengan infak Akan mendapat pahala besar Itu yang saya tinggal kat Depa Saya tak tinggal duit Saya tinggal janji Allah kepada mereka Allah dia wak mai semua harta dia. Umar wak mai setengah aja. Ya? Abu Bakar wak mai semua. Dia tinggal janji Allah saja kepada anak. Janji Allah saja kepada isteri. Isteri dia pun redha. Saidina Umar dengar-dengar tu teriak depan Rasulullah, "Fabaka Umar, Umar teriak." Sebab dia dok rasa dia banyak dah wak mai setengah tiba-tiba ada orang lain lagi buat main semua dia teriak dia kata kepada saya Abu Bakar Ya Aba Bakrin Mastabakna ila bab khairin illa kunta sabiqan Wahai Abu Bakar setiap kali kita berlomba nak buat kebajikan setiap kali kita berlomba engkau lah duduk depan pada aku aku lepas ke belakang setiap kali kita berlomba itu dia tuan, tuan Iman dia berbuah elok. tuan, -tuan. Ada orang buta. Jumpa saya. Dia pejabat saya macam saya ni mufti. Biji mata dia tak ada buta. Dia telefon saya. Assalamualaikum Datuk Alaikum. Datuk ada pejabat InsyaAllah Saya nak pi pejabat Datuk Sekali lagi dalam buku 10 boleh tak Ni siapa dia ni Saya Orang perempuan Namanya Fatimah Awak Fatimah nama berapa Saya nak bagi sedikit sumbangan Untuk Datuk buatlah apa juga di tempat Datuk tu Banyaklah tak banyak Datuk. Saya ni buta. Mata saya ada kecil takda. tak ada. Tak tajam mata, tak ada biji mata tak ada. Allah. Duduk mana? Sungai Bertani. Nak main dengan apa? Dengan kereta api. Nak main dengan siapa? Suami saya nama Azizan. Dia pun buta juga. Cuma dia ada mata, cuma dia buta, dia pakai tongkat. Dia pimpin saya. Tak payah main lah. nanti saya tak ayah. Saya pergi kepada dia tu. Main dua lelaki bini buta tuan-tuan. Gagau amat. Saya tengok-tengok Allah sedih. Dia buat keluar duit. Saya kata duit ambil mana? Adalah sikit-sikit. Dulu saya kerja kelang lah tak kerja dah. Suami saja pun tak kerja dah. Cuma ada kadang-kadang urut -kadang orang-orang bagilah 10-20 duit ni kami impun. Saya nak bagi nak buat kebajikan. Tiga ratus untuk saya. Tiga ratus untuk suami saya. Nama ratus datuk. Seratus untuk arwah mak saya. Seratus untuk arwah ayah saya. Adik saya yang baru meninggal. Semua seribu. Dia serah kat saya seribu ringgit. Untuk buat kebajikan. Orang buta. Hak celik pun teropi tuan-tuan. Saya sedih dengan tengok dia. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada soal kita kena bobajai iman kita. Nabi SAW menyebut Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Adam pada hari Jumaat. dan Nabi Adam dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat oleh itu fastakthiru fihi minan salat alayya maka hendaklah kamu banyak-banyak berselawat kepada aku pada hari jemaat tu hari jemaat ni dia start daripada malam ni maghrib malam ni sampai jatuh maghrib malam itu tu hari jemaat malam dan siang nabi suruh banyak berselawat kat dia Orang yang berselawat kepada aku Nabi kata Allah akan bagi kepada dia 30 benar Nama satu Allah akan bagi kepada dia 10 pahala Nama dua Allah akan gugur daripadanya 10 dosa Dan nama tiga Allah akan angkat martabatnya di sisi Allah 10 martabat pangkat Sekali selawat saja tuan-tuan jadi, malam ni ni kena banyak berselawat lah. Pada Nabi SAW, Nabi SAW suruh. <tuh> saya bercadang lah. Kerana saya mengajak ni, dia minta saya main juga di masjid mutaqin ni. Saya, saya kawasan kulim ni tak ada saya main ni. Eh. Sebab jauh nak main pun. Tapi dah mereka minta juga saya gagah main lah tengok berapa lama nak larat main tak tahulah dari tempat saya main sini 2 jam lah main dari sana tadi pukul 5 sampai di sini pukul 7 lah, lebih kurang <coughs> saya bercadang dah kita kita nak ajak tapi bukan malam ni lah. Saya mai pula kita nak ajak kitab salawat kepada Nabi. Saya mengajak kitab ni di tempat saya dua kali khatam lah. Saya mengajak kitab ini di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Saya mengajak kitab ini di Masjid Al-Amin, Sungai Doa, Pulau Pinang. Sungai Petani 1, Pulau Pinang 1. Dan pagi besok saya mengajak kitab salawat ini di Masjid Pendang. Dan satu lagi saya mengajak di Masjid Sik Dalam. Masjid Muhtadin di Sik dan saya mengajak kitab ini juga di Ipuh Perak. Dan saya mengajak kitab ini juga di Tahfiz Matis di Ulu Kelang. Kitab ini saya mendapat ijazah daripada anak pengarangnya sendiri. Syekh Maulana Zubair Al-Bazi al, al Rohani. Dia ijazahkan pada saya. Dan kitab ini yang dikalang oleh ayah dia. Dalam tu ada selawat-selawat kepada Nabi yang bagai-bagai nama Nabi, gelaran Nabi. Nama Nabi dalam kitab Taurat pun ada. Nama Nabi dalam bahasa Rum pun ada. Nama Nabi dalam Bahasa-bahasa lain gelaran-gelaran yang diberi kepada Nabi Dalam Taurat, dalam Injil Disebut juga dalam kitab ini Semuanya ada 805 salawat Siapa pergi Mekah baru ini Banyak kali khatam dalam Masjidil Haram Saya baca kitab ni salawat ni. Saya cadang di Kulim ni Saya nak mengajak di sinilah Kitab ini Kita bacalah sekali saya mai. 30 ke 40, keadaan. kemudian saya akan ajak satu kitab lagi kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi malam ni kita bagi tahu sahaja kitab ini dia ada dua jenis satu yang kecil tulisannya kecil-kecil senang kita nak bawa saya pergi Mekah bawa-bawa-bawa ni tiapkan patabang pun boleh baca depan makam Nabi pun boleh baca tahu mana boleh baca kecil satu lagi besar. Ha, ini untuk orang tua-tua ila -tua, tua besar ni. Dia tulis terang. Saya akan baca, tuan-tuan ikut. Saya akan baca, tuan-tuan ikut. Saya akan baca, tuan-tuan ikut. Salawat ni. Boleh tuan-tuan Kita nak beramal ni malam Jumaat ni. Nak berbaca iman kita sikit dengan salawat. Saya merojok kelas saya ini banyak kepada amalan. Saya nak ajak hadirin-hadirin ini hadirin, berinteraksi amalan dengan kita. Saya tak bapa. Suka lah kita dengar saja. Kita tak beramal. Kita nak minta beramal. Kalau saya baca hadis pun saya nak ajak tonton kena baca hadis sama saya. Kalau saya mengajar tafsir pun, saya minta tuan, tuan baca Quran sama saya. Saya ada mengajak di rumah, dah khatam dah 30 juih dalam masa 21 tahun. Setiap kali saya mengajak, saya baca 7 ayat, 7 ayat, 7 ayat, seminggu sekali, seminggu sekali, khatam dah dua terlepas. Sekarang kami mula balik. Sekarang 2 yang ketiga dah. Jadi nak minta ni hadirin ni bawa kita baca sama. Jangan dengar saja. Ikut bacaan. Bagi-bagi. Taman dengung. Taman ada. begitu juga hadis. Saya nak ajak tuan-tuan baca sama hadis. Lebih-lebih lagi. -lebih -lebih. Salawat kepada Nabi SAW. Yang kecil harga dia RM10. Yang besar harganya RM30. Saya nak kena bagitahu lah. Sebab saya nak bekayakan kitab ini. Tuan, tuan kitab ini dikarang oleh seorang maulana wali Allah Syekh Muhammad Musa Al-Bazi Ar ruhani Seorang ulama dari Pakistan Dia ini mati pada 2008 Anak dia datang 4 tahun dulu jumpa dengan saya anak dia cerita ayah dia masa ayah dia hidup ayah dia berkesempatan mengislamkan orang kafir seramai 2000 orang dan bayangkan kita seorang pun dak lagi dia mengislamkan 2000 orang orang kafir Ketika dia mati, disemadikan jasadnya, orang yang sayang Kak Nabi, banyak salawat kemudian dia buat buku Kak Nabi, kuburnya wangi selama tujuh bulan. Nek harum, bau bauan syurga dan seluruh tanah perkuburan tu wangi selama tujuh bulan. diceritakan juga bahawa ada seorang anak Arab di Masjid Madinah dia duduk semayang sunat kawan anak Arab tu tanya hang kenal dak Syekh Muhammad Musa Bazi tanya kawan dia kawan tu kata aku tak pernah tengok dia tapi dengarlah nama dia masyhur dia ni kawan dia kata tuh tuh duduk semayang sunat tu. tuh tuh dia lah tu kawan ni betengok dia ni maulana ni dia ajin ni dia pakai cantik-cantik segak-segak kan saban dia pun elok dia setereka elok budak ni tengok-tengok budak ni kata mmm, ulama apa lagu ni nampak lagu berjangak cantik lagu ni biasanya wali-wali ni pakai lebih kurang yang ni dia dia bubur satu perasaan tak elok Akhirnya dia balik malam tu cerita. Dia tulis dalam buku Mukaddimah dia dalam bahasa Arab. Dia balik malam tu. Budak ni tidak-tidak. Dia mimpi Nabi. Jumpa dengan Nabi. Nabi hambat dia keluar daripada Madinah. Tak bagi duduk Madinah. Sebab hang menghena kepada orang yang menulis salawat pada aku. Akhirnya budak ni teriak dalam mimpi. tu Nabi kata aku tak izin kamu duduk sini ya Rasulullah saya nak duduk sini saya lahir sini baik kamu pergi cari maulana tu kamu minta ampun kat dia minta maaf kat dia kalau dia maaf boleh duduk pagi esok budak itu pergi cari-cari jumpalah maulana duduk rumah kawan dia sampai-sampai itu dia pegang tangan maulana dia pegang dia cium apa semua dia teriak dia minta ampun Maulana ni kata. Han buat salah apa kat aku. Aku pun tak kena. hang ni baru jumpa. Baru dia cerita. Dia kata. Maafkan saya dulu Maulana. Sekejap saya cerita. Apa kesalahan saya. Tu dia cerita lah. Ah, Begitu dia mana. Hebatnya. Kitab dia itulah Ya tuan-tuan. Kita akan baca lah. Kalau boleh. Di kulim. Di kulim ni. Kita baca di sinilah. Sekali-sekali khatam saya baca di mentalon dia berminta bulan maulid baru ni baru 280 saja yang baru baca uh, tak habis lagi itu saya cadanglah kemudian kita bacalah hadis Nabi sedikit selepas kita salawat kat Nabi kita baca hadis Nabi salawat tu lebih kurang 15 minit kita baca hadis kat Nabi, Nabi hadis Nabi lebih kurang 45 minit sejam sudah lah Nah, kita mengaji sejam sudahlah. paling lewat pukul okay, 9 kita berhenti jangan mengaji banyak sangat nah. malam-malam dia duduk tengok muka ustaz ni malam-malam tengok muka jam dulu Eish, 9 8 40 isya tak berhenti lagi lepas tu dia tengok muka ustaz eh, tak berhenti lagi lepas tu dia nampak muka cucu dia dah eh tak berhenti lagi Kena bangti lah kalau nampak macam-macam. Yang kedua saya takut kalau mengaji lama-lama ni. Kau alim cepat. Alim cepat dia tak main dah bulan depan. Awak bulan ni dia mengaji banyak. Sikit-sikit sudahlah. Baik tuan-tuan. Puan-puan sekalian. Satu hadis Nabi riwayat Saidina Anas. man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih غفر الله hadis ini ada dalam kitab Al -Nawawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mengikut riwayat Sayyidina Anas bin Malik Sesiapa yang bangun pagi subuh Haa kita, kita ni subuh Dia bangun pagi subuh Dia baca istighfar ini Sebelum semayang subuh Bangun pagi subuh Sebelum semayang subuh Dia baca istighfar ini Sebelum semayang subuh tu Mana tak semayang subuh lagi lah Sama ada waktu tak masuk lagi Bila tak bang lagi Ataupun celah-celah antara sunat subuh Dengan semayang subuh Kita baca Tiga kali je Nabi kata Allah akan ampun dosa dia walaupun dosa itu kata Nabi sebanyak buih ayak di laut Ani buat malam ni bangkit subuh sebelum May semayang subuh buat sujud sejadah kan subuh sujud sejadah ni pun masalah no. kalau kita tak rajin buat saya pergi Mekah baru ni tu imam Masjid, Madinah Baca ayat sejadah Pagi jum'at. Inna ma yu'minu bi ayatina alladhina Iza zhukiru bi akharu sujada Wasabbahu bi hamdi rabbihim Wa hum la yastakbirun Allahu Akbar Saya pun sujud saya tengok kiri kanan saya duduk kati tengok. Indonesia, orang India, Pakistan, orang Melayu. Mereka tak sujud. Mereka rokok semua. Haa ah, ni kata. Kena kati. Saya pun. Ish, aku soal sujud apa? faham. Tapi ayat ni Allah suruh sujud. Innamaya yuminu bi ayatina alladhi na'idha dhukiru biha kharu sujada. Sungguhnya orang-orang beriman dengan Qur'anku apabila disebut dibaca Qur'anku dia bertunduk sujud wa dan mereka baca tasbih bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Inama yu'minu biayatina alladziina idza dzukru biha kharru bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Mereka bertasbih kepada Tuhan. Allah subuh sujud sampai ayat ni dalam Quran ni ada 14 tempat apabila kita baca dituntut kita sujud 14 tempat dalam Quran antaranya sujud sejadah ni sujud sejadah ni ayat tu Nabi baca pagi jemaat bukan suruh su bukan tujuan nak sujud sejadah apabila ada ayat tu ada sujud sejadah sujudlah Dan kalau dah tak apa ayat tu jangan pergi cari ayat lain awak nak sujud sejadah tak nak siapa suruh Ingatlah pagi jemaat, sunat baca ayat alif lam mim sajdah. Oleh sebab dalam ayat itu ada sujud kita sujud. Bukan kalau kita tak hafal ayat tu kita perlu cari, duk baca iqraq pasal wasjud waqtarib nak sujud, dak. Sujud pasal dalam ayat tu suruh sujud. Yang sunatnya tuntut baca surah tu sebab nabi duk baca pagi jemaat. Saya tengok asy tak pasal saya sujud depa rokok semua. Duk Ustaz, imam. <tuk> Allahu <imam> <tuk imam> <tuk> akbar. <imam> kalau rokok, sami Allah kan. Sahih. Tak tahu lah sah tak sah sembahyang depa. Ter imam sujud dia tak sujud kalau dia tahu memang tak soh lah semayang tu tak buat hati imam buat ha, ni nak habang kata budaya ni kalau kita tak beramal pagi subuh pun jarang main hari jemaat pun main mayam jemaat sahaja pergi mekkah imam baca pagi jemaat ayat sejadah tak sejuk lah tak bisa jaga tuan-tuan nak sebab itu Amalan ni kena biasa dan kena selalu kita jadikan budaya kita. Nabi kata siapa yang bangun pagi subuh. Sebelum sabar yang subuh. Dia baca istighfar ini tiga kali. Allah akan ampun dosanya. Walaupun sebanyak buih ayak di laut. tuan. Bagi ni buat. Istighfar ni mudah saja. Astaghfirullah. Alazim al tu dalam riwayat, Imam Nawawi tak ada. Alazim, kalau nak buat, alazim pun tak ada masalah. Astaghfirullah, alazim, tak apa. Astaghfirullah saja pun tak apa. Astaghfirullah, alazim tu tak apa. Astaghfirullah, tu tak apa. Astaghfirullah, alazim tu tak apa. tu Tiga kali ya. Kita apa-apa ya dah. Astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Wa atubu ilaih. Tiga kali. Paling kurang Kalau sampai sepuluh kali. Lagi hebat lah tuan-tuan. Sebelum semayang subuh. Haa. Kau awal sikit Allah akan ampun dosa kita. Antara kita dengan Allah ada dosa Allah akan ampun, sekalipun Nabi kata sebanyak buih ayam di laut itu dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan orang, kenapa minta ampun? kat dia Hutang dia tak bayar. Bido astaghfirullah aja tak terlepas dosa tu. Nah, bila dosa dengan orang, dosa dengan Allah insya Allah astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan sebenar malingkan dia. Dialah yang hidup. Dialah yang mengurus dunia ini. Wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadanya. Tiga kali baca. Ha, pagi ini. Bangkit awal ya kik. Baca. InsyaAllah Allah ampun dosa kita. kemudian satu hadis lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut Nabi selalu-selalu aku dengar kalau dia semayang sunat subuh tak kira pagi jemaah tak kira pagi apa semayang sunat subuh Allah Nabi baca pada rakaat yang pertama ayat 136 dalam surah al-baqarah dan rakaat yang kedua nabi baca ayat 64 dalam surah al imran ni tuan-tuan ini -tuan. baca iman ni tuan, -tuan duk baca sembahyang sunat subuh lepas tut bilail bang kita bertemu macam tu baca apa perbahadaha haja apa biasaannya baca qul dengan qul wallahlah tidak pun qul a'udzubil falaq qul a'udzubinnas tidak pun wal dengan inna ataina malam ni saya nak bagi ayat ni Al nabi ajak para sahabat Abdullah bin Abbas sebut nak kita rakaat pertama ayat 136 surah al-baqarah rakaat yang kedua ayat 64 surah Al-Imran ayatnya surah Baqarah berbunyi Qulu amanna billahi wa ma إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى Wama utian nabiyyuna min rabbihim. La nufarriq bayna ahadim minhum. Wa nahnu lahu Akbar. Barakul. puluh abung li её Uрост Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeam nama'ala Minilaka'a naaf princesni mengira Allah rahim alright mal wa mautia Musa wa Isa wa mautian nabiyyuna min Rabbihim la nufarriqu minhum wa nahnu sedap saya Dak, Tua tuan-tuan, 73, muda lalu, lagi-lagi sedap tuan-tuan. Masa nak taranah dulu Allah, sedap sungguh. Quran kita kena baca biar ada taranum. Itu ayat yang pertama, rekaat pertama. Yang kedua, 64 surah Ali Imran.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 wala yattachiza min dunillah fa'qul muslimun hak tadi pun muslimun, hak ni pun muslimun Abang kata kita di islam Tentang boleh hafal rakyat ni Saya hafal lah Saya duduk buat amal pagi-pagi Subuh Haa ni Qul ya ahlal kitab Ta'alaw ila kalimatin Sewa'in Bainana wa bainakum Sewa'in بيننا وبينكم ألا نعبن إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شادوا بأننا مسلمون Sadaqallahulazim Allahuakbar Hak ni tuan-tuan Jadikan amalan kita Setiap kali kita semayang sunat subuh Bacalah hak Nabi baca ni Bukan kata tak boleh baca Kulullah ya boleh Tak ada apa satu Tapi tuan-tuan Ambil hak Nabi pilih Lagi cantik Macam malam Jumaat, Nabi Suha baca surah kahfi. Baca surah kahfi, tuan-tuan. Kita dok baca surah Yasin, okeylah tu. Lah masjid-masjid, tak apa lah, Yasin, Yasin Kita selang. Ha, minggu ni baca Yasin, minggu depan baca surah kahfi pula. Surah kahfi bukan lama, tuan-tuan. Baca dia setengah jam habis. Yasin lebih kurang 8 minit, ataupun 10 minit. Kalau kamu baca surah kahfi, Jumaat ni, sampai jemaat pula baca kahfi dosa kamu dalam seminggu Allah ampun semua Nabi kata lagu mana tuan-tuan nak nak kah ni hai, nak baca bayang sunat subuh eh. nak nak saya bawa bekal nak bagi tuan-tuan tuan-tuan saya cari hadis-hadis Nabi siapa tu nak bawa mereka kat tuan-tuan malam ni siapa tolong boleh edar tapi tak banyaklah debit korang 100 lebih saja yang saya bawa ha ni dia tolong baginda bagi orang perempuan sama mai sebelah ni ya to mai tolong tolong bagi kalau tak tu ban ni fotostat boleh malam ni saya nak ajak ani kita share lah ambil satu tu share dua tiga orang ha ni ada lagi bagi beda-beda belakang sama Main, ikut saya, saya nak ajak baca ambil bahan pengajian ni patut ikut saya, saya nak ajak baca kita nak baca dulu hadis Nabi yang Nabi Habak Alhamdulillah, Alhamdulillah Abbas Habak kata Nabi baca ayat ni, ayat ni hadis Imam Muslim kemudian kita akan baca ayat tu dan makna dia. Ada sekali saya bekalkan pada tuan-tuan. Cuma ayat ni kena hafal ni. Saya ni bawa kertas ni pula. baca subuh pagi esok. Semua yang sudah tak ayah lah. Hafal dulu lah. Haa. Ha dapat ha nah, mari kita baca hadis tengok hadis tu baca ikut saya ni nak mengaji hadis ni kena baca juga hadis tajuk dia bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua rakaat sunat subuh ha ni nabi baca ni Ada ni sini hadis yang 1692 ni dalam kitab Imam Muslim. Imam Muslim ni hadis dia ada 7000 lebih. Had ni yang ke 1692. rojokkan dia. Ah, tuan-tuan ikut saya. Hadasanah. Tak ada ikut saya tak mau ajar. Hadasanah. Ha, orang mengaji hadis dia ada hadasana hadasana ni makna Tok Guru kami ajak hadis kat kami ni Imam Muslim habak ni Tok Guru kami ajak hadis kat kami tu makna hadasana siapa Tok Guru dia tu Abu Bakar bin Abi Shaibah Tok Guru Imam Muslim ajak hadis ni kat dia kat mereka ramai dan Tok Guru dia tu nama Abu Bakr Ibni Abi Shaibah Ibni Abi Shaibah Haddasana ha, Guru dia pula habak Ni, jom kata mereka mengaji ni, mereka berguru Tuk Guru dia pula habak ni Tuk Guru Imam Muslim tadi nama Abu Bakar ni Tuk Guru ni pula habak Haddasana, kami pula Tuk Guru kami ajak adik kat kami pula Siapa dah Tuk Guru dia? Abu Khalidin Al, -Ahmaru. Al -Ahmaru. tu dia tuan ulama-ulama hadith dia pun punya halusi kita kadang, -kadang ngajik hadith, hadith ni ambil kat siapa tak tahu, dia boleh habang dia ambil hadith ni kat tuk guru dia ni tuk guru dia ni ambil kat tuk guru dia ni Habis. tuk guru dia nak buat doa tu an-usmana <Susuk> ibn hakimin Ha, Tuk Guru Abu Khalid pula ambil hadis ini daripada Osman bin Hakim Tuk Guru dia Osman bin Hakim pula ambil An Sa'id ibn Yasarin <tip> Osman bin Hakim ambil hadis ini pula daripada Tuk Guru dia <tip> Sa'id bin Yasar Sa'id bin Yasar pula ambil hadis ini Anib bin Abbasin Tuk Guru ada Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Abdullah bin Abbas ambil daripada Nabi tuan, tuan tengok tu Itu dia panggil sanat Antara Imam Muslim sampai kat Nabi Berapa orang Tuk Guru? Berapa lebih Tuk Guru? Nombor satu Abu Bakar Tuk Guru Abu Bakar pola Abu Khalid Tuk Guru Abu Khalid pula Osman bin Hakim Tuk Guru Osman bin Hakim pula Sa'id bin Yasar Tuk Guru Sa'id bin Yasar Abdullah bin Abbas 5 orang Tuk Guru 5 lapis Tuk Guru baru jumpa Nabi itu dia dia pahalui tak halui nak bawa main hadis bukan senang kita jangan kata hadis ambil hadis Tuk Nyang kita pun tak tahu nama apa lah. Hang ingat lah, Pak nama apa? Pak saya nama In. Uh, tuk Wan hang? Tuk, tuk, wan, tuk, wan, uh, tuk Wan saya nama Mat, In bin Mat. Baik. Tuk Nyang hang? Tuk Mat bila apa? Ustaz tak tahu. Hmm. Keterunan kita tak tahu. Depa ni ambil hadis benda Nabi tu. Titih baris. Guru ni, guru ni, guru ni, guru ni, guru ni, guru ni. Guru ni. Ha, tu yang dia katakan sanat hadis. daripada dia Imam Muslim ni nak sampai kat Nabi lima orang Tok Guru lima lapih Tok Guru sebab tu Imam Muslim dia tahun dua ratus hijrah antara dua ratus dengan Nabi tu lima lapih Tok Guru <tik> haddasana Abu Bakri haddasana Abu Bakri ibn Abi Shaibah Haddasana Abu Khalid Al-Ahmaru Al Satu lagi tuan-tuan Kalau kita mengaji hadihlah Sebelum haddasana tu Haddasana tu, tu dia tak tulis Kena kata qala Ni macam ni Had Qala haddasana Abu Bakr bin Abi Shaibah Qala haddasana Abu Khalidin al-Ahmar An tak payah kata qala Kalau haddasana akhbarana qala Saya mengaji di Azhar dulu Bawa kitab ni pina. Orang kata nak baca di depan syekh Saya baca tak buah haddasana Dia kata baca macam orang mengaji hadis. Us saya ingat Buah qala haddasana Depan haddasana Qala mana ada tulis tapi orang mengaji hadis dia tahu dah. Macam kita kata Nabi SAW alaihi ada telefon tapi kita sallallahu alaihi wasallam. kita mengaji lagu hadisan <aiden> sat. <diary> Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Saibah Abu Bakr Qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar. عن عثمان, عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس adalah nabi sallallahu alaihi wasallam fi fajr nabi baca dalam dua rakaat sunat subuh rakaat fajar ni sunat subuh nabi baca ayat ni ni Abdullah bin Abbas kata dia duduk duk dengarlah daripada duduk dengan nabi nabi baca apa baca Qul billahi billahi ilaina ayat al-baqarah 136 wallati والتي والتي wallati dan ayat dalam surah Ali imran. Dasar al imran ta'sat baqarah apa dia? Ayat surah Ali Imran. Ta'ala kalimatin .com. Ali Imran ayat 64 hadith ini rawahu muslim riwayat Imam Muslim contohan ni saya tulis sendiri tuan-tuan ni. Saya nak tap komputer saya tak berapa pandai. Saya tulis dirilah. Ha ni tulis jawi, lah tak mau tulis jawi pula. Empas sungguh. Kalau tak tulis jawi hang nak tulis hadis lagu kemana Nak tulis Quran lagu kemana Dok ke nampak kaping tu mampuihlah kita. Kita orang Islam kena belajar tulis jawi, mendekatkan diri kepada hadis Nabi, mendekatkan diri kepada Al-Quran, bukan kita tulis jawi itu, nak ajak orang masuk Islam, dia nak masuk, ahlan wasahlan, kena tak masuk, kena suka dia, oh, orang Islam pula, hidup pertikai tentang tulis jawi, kalau tulis jawi ini, macam nak ajak orang itu, jadi orang Islam, tulis jawi, kalau tulis, tulis tak jawi, tulis orang putih, hantar dia orang itu, jadi kapiak, jadi Kristian, itu tak kata-kata pula. -kata Kau ajak tulis jauhi macam nak ajak masuk Islam. Baca Yasin pun tak atin. Tulis jauhi. Tulis. Baca Yasin. Wa-e-e. Yasin. Bukan Yasin. Yasin. Dia tak tulis jauhi. Tulis rumi. Macam mana Quran bolehkah baca dengan rumi? Mana tajwidnya Mana idram? Mana ikhfa? Mana ikhlaq? Aduh ni angin tu tak boleh. geram sungguh Yang tak mahu sudah lah. saya geram tu pasal orang islam sendiri tu dok komen buat kalau puak-puak bukan islam dah pih dulu kita mengaji Alhamdulillah dulu sekolah ada tulis jawi dulu saya dengar baca sejarah ham tuah pun dan tulisan jawi budak-budak dulu pandai baca jawi lah kalau tak ngeris kalau harap hmm. ni saya tulis sendiri dengan tangan saya mereka kata cantik saya kata tak cantik mana pun tapi boleh baca itu harap makna dia di bawah tu saya terjemah kita harap bukan ada terjemah makna saya terjemah Artinya berkata Imam Muslim. Dak ni tak ayah baca. Baca hak arah ajalah. Ni tak ayah. Ya. <coughs> tok kata, Kau dah murid. Ikut aku semua tengok ni apa aku buat buat Tok guru abang atas semayang tok guru pergi kencing mau ikut be sama. Dah, tak itu tak payah. Tak tuk, rokok tak sah, ya lah nak jangan kencing tak payah ni arak, Melayu tak payah. Nah, artinya berkata Imam Muslim telah menyampaikan hadis ini kepada kami tu had oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah. Beliau berkata ni Abu Bakar bin Abi Shaybah kata telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Abu Khalid Al Ahmar. Daripada Usman bin Hakim. Abu Khalid Ahmad mendengar hadis ini daripada Usman bin Hakim. Daripada Sa'id bin Yasar. Daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas namanya Amdallah bin Abbas. Siapa yang zairah kubuk dia di taif di amrah baru ini? PP sampai ta'if Allah nak zirah lakubah Abdullah bin Abbas ni seorang ulama tabi'in seorang ulama sahabat apa semua PP dia buat tembok dia tengok tembok batal tu nak masuk zirah tak boleh Allah sedih tak tahulah apa pasal yang tak boleh masuk buat tembok buah batal merah tapi tengok batal merah dia tulis di situ ni ni dalam ni ada Quba Abdullah bin Abbas. Tapi tengok tak boleh. Tengok mata tu. Di Taif. Allah sedih. Ni Abdullah bin Abbas. Dia 3 tahun ayah dah bawa hijrah dengan Nabi. Di Madinah umak dia 3 tahun. Dia duduk sana, umak dia 10 tahun, ah eh, 13 tahun. 10 tahun dia duduk, umak dia 13. Nabi pun wafat. 13 tahun umak dia Nabi wafat. Beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam dua rakaat salat sunat subuh Nabi baca rakaat pertama lepas Fatihah qul amanna billah surah baqarah ayat 136 dan rakaat kedua lepas Fatihah qul ya ahlal kitab ta'alu surah Ali Imran ayat 64 ayat itu ada di belakang ha, mari kita baca ayat tuan-tuan tak payah cari Quran lah balik pihak-pihak buka belakang ni ni saya ambil dalam tafsir pimpinan Rahman ha, ni kena baca Qul ya ahla الْكِتَابِ قُولُوا إِنَّا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا tak boleh nak no? Ta ila kalimah Ta ila sawa'im wa ila Faham Zah tu ada mim kecil tu kena ada dengung mesti tu Sewa im, بيننا وبينكم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ولا يتخذ بعضنا بعض أَرْبَابًا أرباب faqulu ashhadu ra'anallahu faqulu muslimun faqulu Qul ya أَهْلَ الْكِتَابِ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَأُنْزِلَ Allah, kita hanya menyembah Dia. Allah, kita hanya menyembah Dia. Allah, kita hanya kita babam min doni Allah. Fain tawalou lagi cukup tiga qul li ya ahlil kitab ila kalimah Sa alaw ila kalimatil, sa wa, sa wa imba na ta wakaf itu dekat tang sawak nah walaupun sebab kita nak baca panjang dah tak boleh kita wakaf situ ta'alu ila kalimatin sawa ta'alu ta ambil balik Sawa'im بيننا وبينكم. baynakum. Sawa'im baynana wa baynakum. nushrika وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا أَرْبَابًا من دُونِ اللَّهِ فَإِن فقول الشهدو فقول الشهدو آ, ayat ini Allah suruh kita ajak orang orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani kepada satu slogan yang sama. Depa pun ada rasul, ada kitab. Orang Yahudi kitab dia Injil Taurat, orang Nasrani kitab dia Injil Nabi, depa Musa Isa. Kita orang Islam Allah suruh Allah suruh Nabi Muhammad ajak depa ni kembali kepada suatu satu apa? Satu prinsip iaitu Kalimatin sawah bainan La na'budah illallah Iaitu kita ni Tak akan sembah selain daripada Allah Ni Orang Islam Nabi disuruh oleh Allah Ajak Yahudi Ajak Nasrani Supaya jangan sembah lain daripada Allah Wa la nusyrik shay'an. Kita jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Satu. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan min dunillah. Kita jangan duk puja sesama kita. Angkat puja sama manusia sampai jadi tuhan, tak boleh. Allah suruh Nabi ajak orang Yahudi kepada prinsip ini. Prinsip bertuhankan kepada Allah tidak syirik tidak boleh puja memuja sama kita tak boleh Hampa puja Nabi Allah Isa sampai kata anak Allah mana boleh tak boleh baik Muhammad itu Allah suruh baik kalau depa tak mau Muhammad hang ajak juga depa tak mau fa in tawallau kalau lah depa berpaling tak mau faqulu shahdu hang kata kat depa naik saksilah kamu Bianna Muslimun Kami tetap Islam Tak akan ikut kamu Kamu tak mau, Kamu punya pasal Tapi kalau kamu mau Kembali kepada prinsip tadi Okey Kita boleh bersatu Tetapi Kalau kamu tak mau, Kamu punya pasal Kami tetap dengan Islam Ni tuan-tuan ayat ni Tegasnya Nabi ah, Mari kita baca Tengok terjemahan dia Katakanlah wahai Muhammad wahai ahli kitab ahli kitab ni Yahudi Nasrani marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu Apa dia iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah kamu pun begitu kami pun begitu ajaran kamu pun begitu ajaran kami pun begitu dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun kita tak sekutukan Allah dengan satu-satu apapun dan jangan pula sebahagian daripada kita Mengambil akan sebahagian yang lain Untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan jangan, jangan, jangan, jangan Jangan puja manusia Jangan dewa manusia Selain daripada Allah Allah kita boleh puja dia Kita boleh dewakan dia Sebab dia Tuhan kita Baik Muhammad Itu kamu ajak mereka Bertoleransi tapi atas prinsip tu baik, kalau mereka tak mau kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya maka katalah kepada mereka saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang tetap dengan Islam kami orang-orang Islam hampa tak mau hampa punya pasal kami ajak, ajak dah ini tuan-tuan ayat rakaat pertama Masya Allah kita jelas nampak Nah, kita boleh bertoleransi tetapi kepada satu kalimahlah kalimah tapi kalau melarat nak puja orang nak puja itu nak puja ini kami tak ma apabila kami tetap dengan prinsip kami sebagai orang Islam itu rakaat pertama rakaat yang kedua pula Ali Imran ayat 136 mari kita baca Qudu amanna billah Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku akan mengutus ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم. Wa nahnu muslimun. Wa nahnu muslimun. Ayat ni pula Allah suruh kita orang Islam kata kepada orang-orang nih yang bukan Islam ni orang-orang yang ada kitab ni apa kata? kami beriman dengan Allah dan kami beriman juga kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kami dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dahulu pada kami kami bukan lagu hampa Yahudi yaaik kami percaya kepada kitab Taurat tapi sebelum dipindah. Kami percaya kepada kitab Injil tapi sebelum diubah. So, kami yakin itu semua datang dari Allah. Tapi kamu, kitab kami, Quran kamu tak mau percaya. Kami, kami percaya semua kitab yang datang dari Allah bukan cakap Musa saja hak Ibrahim kah, ha Ismail kah, Ishak kah, Yakub kah, anak cucu depa yang Allah buat turun wahyu. Kalau benda itu orim tu betul, kami tetap beriman sebab kami tahu itu datang dari Allah semua. Kami tidak membeza-bezakan antara rasul-rasul. Bukan lagu hampa, hampa percaya ke Isa saja. Macam orang-orang Yahudi, dia percaya kepada Musa saja. Kak Isa dia tak percaya. Orang Isa pula. Percaya Kak Isa saja. Kak Musa tak percaya. Kami. la <tuh> Kami tidak ada beza. Antara seorang pun Rasul-Rasul ni. Kami percaya. Rasul 25. Mereka adalah Rasul-Rasul Allah. Tapi kamu. Percaya Kak Rasul kamu saja. Rasul lain kamu tak percaya. Wa nahnu lahu muslimun. Kami tetap berada di atas Islam. Haa ni. Ini ayat ini pun memberi kata dua kepada Yahudi. Nak Nahabak kata kita bertoleransi. Boleh beriman dengan kitab mereka. Boleh beriman dengan Rasul mereka. Tapi kenapa hampa tak boleh beriman dengan Rasul kami? Kerana kamu tak boleh beriman dengan kitab kami. Ini ayat 163. Ini. Sekali lagi kita baca. Qulu amanna billah. وَمَنٌ أُنْزِلَ إِلَيْنَا كَمَا أُنْزِلَ وَمَنٌ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ asbat ini anak cucu Nabi Yaqub wa Musa wa Isa wa biyuna mir rabbihim wa dengung maknanya Katakanlah wahai orang-orang yang beriman Allah suruh kita nih. Kita kata apa? Kami beriman kepada Allah. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Iaitu Al-Quran. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kami beriman juga. Dan Nabi Ismail. Dan Nabi Ishaq. Dan Nabi Ya'qub. Dan anak-anaknya. Anak-anak Nabi Ya'qub ni. Yusuf lah apa ni. Haa... Hmm dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat dan Nabi Isa iaitu kitab Injil dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka bukan Nina, semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul kami percaya semua kami tidak membeza-bezakan antara seseorang daripada mereka Sebagaimana manakat kamu Wahai Yahudi dan Nasrani Kamu beza Hang caya kepada kitab hang saja, Hang caya kepada Rasul hang saja, Hang bezakan antara Musa dengan Isa Orang Yahudi Depan Nabi Musa Depan tak cayakan Nabi Isa Orang Nasrani Depan Nabi Isa Tak caya kepada Musa Depan beza-bezakan Tapi kita Sebagaimana kamu Yahudi membeza-bezakannya dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk ta'at kepada Allah semata-mata. Itu prinsip kita. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, baliklah baca ayat ni, hafal el yang elok-elok, jadikan dia sebagai amalan kita. Bagi kita boboh baja iman kita dengan amalan-amalan yang seumpama ini mudah-mudahan iman kita akan subur, iman kita akan mengeluarkan buahnya, iman kita akan menjadi suatu anugerah Allah yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi cakap tu dululah tuan-tuan kuliah kita malam ni. InsyaAllah. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang bulan depan bertemu lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ma yang fauna warzuqna ilman yang fauna wa ilma. Alhamdulillahillahi kulli halin wa min haddi ahli nar Wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.